Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Bapak-bapak yang Terusyawarah di gedung DPR Yang masalah perkataan ini Tentang Kalimantan tempat pembuangan anjing, saya rasa itu hal yang biasa bisa dimaafkan secara wajar. itu perkataan yang wajar saja. di mana mana tempat juga, semua jin ada, semua tempat jin beranak, betul. Jadi kalau masalah opinion saja kita tanggapi dengan naik tensi, naik masuk air, apa semua Saya rasa yang berkomentar, yang berpendapat juga di gedung DPR itu kurang bijaksana juga, saya rasa Saya rasa dia juga namanya yang mengundang kekacauan juga, saya rasa Napa saya bilang begini? Karena perkataannya itu tidak fatal, bisa dimaafkan dengan baik-baik, dengan baik ya kan. Dah harus dipermasalahkan dengan jangka yang panjang. Seharusnya yang seharusnya. Ketika dia berkata begitu Kita juga bisa menangkap Di mana-mana tempat Semua tempat Ada juga jinnya Yang buang anak Manusia saja ada buang anak Jadi Janganlah Masalah begini Bacau Terakhirnya urusan negara yang lain Tidak di Lihat, ada urusan kalian ada yang mau dilihat. Emangnya kalian ini siapa? Memang perkataan begitu saja kalian dah naik darah. Yang selama ini negara kalian di injak orang Cina. Yang Kalimantan minyaknya. Maksudnya orang Indonesia semua yang kuasai. Masih banyak lagi problem di Indonesia Kenapa kalian harus berteriak-teriak dengan perkataan yang begitu saja yang Perkataan Kalimantan sumpah Jin buang anak Eh saya bilang sama kamu yang berkomentar, yang berpendapat Yang di gedung DPR Khusus itu orang Daya. Saya bukan menghina orang Dayak Saya memaragai orang Dayak Karena keluarga saya pun ada di Kalimantan Tengah. Cuma saya mau katakan kepada kalian Saya ini Warga Aceh Jangankan jin yang buang anak Orang pun ada buang anak sana. Tak nah, ada itu yang masalah. Bagaimana Aceh dulu sengsara ya hidup, karena hanya ingin mendagangkan Islam di negerinya, harus diperangi. Bagaimana tragedi rumah gedung, simpang Kakao. Kelain ini baru dibilang tempat. Tempat kalian ini Jin buang anak Sudah netensi macam pahlawan semua Saya kata Saya mau bilang kotor sama kalian Saya bilang Udahlah dosa usah dipermasalahkan Tidak usah diperpanjang Maafkan saja sudah Temui dia baik-baik anda sudah minta maaf Sudah klarifikasi Masa anda mau jagoan lagi? Saya rasa Yang berkomentar, yang berpendapat Yang berkoar-koar di gedung DPR itu Perlu juga kita bilang, sama ya, dia Kau itu Provokator sebenarnya Kenapa? Masalahnya simple Ya kan? Jin buang anak, apa yang salah dengan perkataan itu? Kalaupun salah, ia ya dimahamkan secara baik-baik Syawarah baik-baik, jadi dia sudah ditemukan hak Klarifikasi, apalagi yang kurang Saya bukan membela idea cuman saya melekankan perkataannya itu bahwa perkataan itu biasa saja biasa saja. Lu Aceh itu dibilang apa, coba? Bungo, dibilang lagi coba. Bungo. Bungo tuh apa bungo? Gila. Gila dibilang karena dia mau melagakan Islam di negerinya. Ada ribut? Gak ada. Aceh selama ini diperangi sama Indonesia ada belum masalah? Gak ada. Baik-baik saja, -baik walaupun ada kontak senjata, itu biasa namanya perlawanan. Jadi, saya menurut saya, banyak lagi tempat-tempat yang di, yang dihina-hina, biasa saja. Dada Janji bukan dibilang daya itu. Ini enggak barang ini enggak yang dibilangkan Kalimantan. Kalimantannya kita nggak tahu di mana Kalimantan. Jadi, ya. menurut saya, adalah lah berhentikan. Si banyak lagi yang harus kita perbaiki di Indonesia. Harus banyak lagi yang kita uh, Bicarakan tentang Indonesia Tentang kemiskinan Bagaimana tentang kopi, memang tentang rakyat yang di pinggir-pinggir jalan Yang di tepi-tepi sungai, anak yatim piatu tuh apa Jadi itu yang perlu dibahas sebenarnya karena walaupun dia bilang begitu, toh dia tetap saudara kita dalam sebangsa dan setanah air, iaitu Indonesia. Kalau hanya perkara begini, kalian bergaduh, saja. berarti kalian ini orang tua yang tidak bijaksana, kalian sedang mempertontonkan kepada anak-anak muda bagi Indonesia. Anak-anak muda yang ada di Indonesia Bahawa beginilah orang tua kita bijak sana menanggapi Hal pele begini Cuma hanya perkataan Jin buang anak Kalimantan itu tempat jin buang anak Saya katakan Bukan hanya Kalimantan tempat Jin buang anak ya. Di Medan Di Aceh Banyak jin buang anak Jangan buka, bukan hanya jin yang, jenjang aja buang anak, manusia pun ada buang anak. Coba. Itu nggak ada yang protes, cemtain oleh-olehnya itu. Jadi mbak, masih banyak. Aduh, usil lah hari -hari. hari -hari ini Hari-hari aku ngeliat oleh-oleh ini bekado, hari-hari Indonesia. Sehari bukan tu, hasil si korupsi lah, ha, penjara kan ulama lah, pendeta mana? Jadi ini masalah sepele saja, masalah. Yang temeh sebenarnya cuma kalian aja yang besar-besarkan, dan dia juga sudah minta sudah klarifikasi apa maksud dan tujuannya kan bagus dia kalau bilang begitu jadi dengan cara apa lagi kita mau bilang kepada pemerintah dengan cara apa lagi kita mau bilang sama negara ini dengan presiden beserta jajarannya para menteri-menteri yang para bawahannya ya kan, ya, kan mau pindahkan ibu kota itu Nah itu sih ada yang susah Udahlah di Jakarta dulu perbaiki Jakarta Orang selama ini sudah mengenal Jakarta Kalau dipindahkan lagi ibu kota ke Kalimantan Berapa lagi uang yang habis Jadi menurut saya Ada hal yang lebih baik Ada hal yang lebih baik cuman kan ini ini pun saya rasa kalau kita baca psikologis ini hari, memang ini terpasar diucapkan begitu supaya sadar pemerintah ini nah kelen ini yang besar besar kan masalah sebenarnya kalau kita bilang pun serba salah sih ya jadi Edinya sudah minta maaf, kalian tetap berkuar, kuar, Ini yang selalu buat gaduh beli Anggar jago, so angkat pedang, angkat ini semua. Saya tangkap, saya tangkap. Eish, besar betul badan itu Jadi tidak usah lah. jadi korus sukumu budayamu kalau betul-betul memang orang berbudaya, semua orang berbudaya itu bijaksana, Enggak Enggak Enggak naksu yang dimainkan ya, ini-nya kan naik perkara kecuali tadi sukumu di Dihina Atau apa Itu Kita balas pun gak apa-apa Cuman harus bijaksana juga Gak harus cabut ini cabut ini Enggak Itulah kebiasaan kita Jadi kalian ini senang mempertontonkan Kalian sebagai orang tua Bagi anak-anak Muda yang ada di Indonesia ini Kalian menunjukkan bahwa Kebijaksanaan kalian sebagai orang tua Tidak ada Nol isinya Jadi nggak ada nah, bet. Percuma kalian sebagai orang, orang tua Betul. Itu apa kalian jadi orang tua Kalau hanya berkor-kor Apa kalian pikirkan Bagaimana nasib anak muda Di Indonesia ini Yang masih pengangguran yang belum bekerja, yang belum apa, ini gajinya di PHK musim pandemi begini susah. Yang tahu jadi kalau kalian ini bijaksana seharusnya nggak perlu kalian permasalahkan itu cukup kalian datang ya. jumpa, kalian minta maaf apa yang bahaya, kan sudah Bikasih, ya, sudah kalian dikasih dia, sudah minta maaf apa tujuan dan maksudnya. Dia ya ber berkata seperti itu. Jadi saya menurut saya bapak-bapak yang berpendapat dan yang apa yang berbicara di gedung DPR itu kurang bijaksana pak, itu, itu namanya anda mendahulukan emosian sok pahlawan saya bilang kata ya, jadi tidak usah lah, ya kalau sesama indonesia itu saudara tak boleh apa ini lalu nanti akhirnya orang ketawa semua tengok kita wow oh, begini indonesia itu disikit saja disulut tambahkan saja sikit impas sama api udah oh, nyala. tidak kira apa orang yang enak saja negara mulai sinang di rong -rong, korupsi berazalela kenapa? ngurusin kau akhirnya yang lain nggak tertengok kalau jadi menurut saya pesan saya untuk bapak-bapak yang ada di DPR dan terkhusus khusus pada Edi juga, kasih Pelah yang baik jangan bijaksana sana datang ke sana minta maaf apa salahnya minta maaf sama saudara, karena ini tidak sebangsa dan setanah air. Kita saudara, kandung ada. Kalau dibuka, ini sama-sama merah dan putih juga. Gitu, dan ada salahnya. Ini eh, datang aja, loh. Takut apa yang kau takutkan? Baru yang manusia, bukannya jin, kau takut. Jangan takut, minta maaf saja, bicara baik-baik, secara budaya, secara adat dan budaya Yang ada di Kalimantan bagaimana, tata tahu ya Jadi saya rasa, dan bapak-bapak yang ada di Kalimantan juga Jangan, pertentengan juga, orang sudah minta maaf Ah, sok begini-begini Begitu-begitu Itu namanya anda tidak bijaksana Berarti anda Apa bedanya anda dengan ini begitu. Ya nah, Jadi menurut saya Lebih baik nah Ini bicara secara damai Sehingga apa Yang lain Tercapai tujuannya Contohnya Penanganan bukti Penanganan kemiskinan ya kan? bagaimana banyak lagi lah jangan hanya perkara kalian yang lain terbengkalai bos banyak pendiri lena yang mau diurus hanya perkara begitu saja perkataan begitu lena yang mau diurus malu gak nah. ya ini pesan saya, saya, saya, saya Abdul rantar harus kurang disuatu aja, menyampaikan salam sejahtera, salam damai. Saya dari Aceh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Okay.